Judulnya sih kelihatannya agak-agak serem ya. Dikam lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia, Sambutan Ketua MLI Cabang Undeta, Presentasi materi 1 dan 2, Kemudian perikupul. Uh, yang saya hormati, Ketua MLI Cabang Universitas Sultan Ageng Terbiasa, Dr. Aisyah Habibullah. Saya hormat Ibu Faizah Sari, PhD menanggung sumber untuk khusus klinis Tahunan tahun 2022. Baik, beliau uh, berasal dari instansi Universitas Prasetya Mulia Indonesia, menyelesaikan studi S1 di Universitas Pajajaran Indonesia, S2 dan S3-nya di The University of Alabama, USA. Ini catatannya hanya dua tahun terakhir, tapi sudah ada lima publikasi, diantaranya antaranya adalah uh, Pragmatic Particles berarti uh, linguistic)nya, ya Bu uh, Faiza. Kemudian juga perspektif of reading, The implication for linguistic skills. Ini sudah ke pengajarannya, and then uh, language transfer in STEM students working uh, in STEM students ini di kampus Universitas uh, Prasetya Mulia, kemudian Cooperative Education Program dan Perspective of Working. Oke. Okay. Nah, beliau ini uh, pernah menjadi Ketua Pusat MLI dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Selamat pagi semua Bapak Ibu uh, pengajar, uh, researcher dan adik-adik mahasiswa semua di sini. Saya senang sekali bisa ketemu dengan anda semua di sini walaupun kita masih online dan karena waktu pagi ya jadi kita jangan terlalu serius gitu ya kita uh, yang penting tujuan saya di sini adalah untuk uh, memastikan motivasi audiens semua di sini untuk riset atau melakukan penelitian di bidang linguistik dan linguistik terapan dan edu education ya, dalam pendidikan kan adik-adik semua ngeliat tuh ya ada kapal kecil di situ menuju gunung esnya kelihatan tuh oh, esnya baik kelihatan. Nah ini sukses pun kayak begitu ya kelihatannya dari luar doang gitu ya periferalnya doangnya kelihatan di situ yang orang lihat ya. Nah tapi kalau uh, kita bisa lebih melangkah lebih ke belakang sebentar lalu melihat masalahnya gitu ya melihat situasinya dengan lebih jelas sebenarnya tidak hanya yang ada kelihatan dari atas yang di dalamnya ya, itu adalah a range of many things ya, jadi kalau kelihatan di sini sukses itu di dalamnya tuh nggak akan anda sukses nggak akan ada kalau di dalamnya ya, tidak ada persistence misalnya nah, persistence itu artinya nah, harus kerja gitu ya kalau kan gambarnya di sini orang naik kayak nggundung atau elevasi tapi sambil ada beban gitu kan artinya itu kan berat deh nah itu persistence tuh harus keep growing lalu setelah lebih ini ada lagi nih fail atau kegagalan ya yeah, believe it or not failure itu adalah bagian dari kesuksesan gitu jadi nggak akan ada sukses kalau nggak ada failure jadi kita harus embrace failure ya kegagalan itu bagian dari jalan jadi hubungannya sama riset nanti kita bisa uh, kita bisa lihat ya saya akan terangkan ini adalah bukan hal yang ditakuti atau uh, ditangisi atau gitu-gitu ya jadi ini, ini suatu hal yang uh, yang kedua yang berikutnya adalah sacrifice atau uh, pengorbanan of course lah ya. ya jadi pengorbanan ini adalah bagian dari uh, usaha menuju sukses tersebut disappointment nah ini banyak ya uh, Orang gitu yang yang gak terlalu bisa deal dengan disappointment. Dan ini ini wajar sekali dan itu gak sama sekali, uh, apa namanya, tidak, tidak gak apa-apa ya. Jadi disappointment itu suatu hal yang gak bisa dielakkan di dalam hidup kita. Jadi uh, disappointment adalah bagian dari, cuman cara menghandle disappointment itulah yang kita harus pelajari skills-nya. Sehingga kita bisa uh, handle itu. Nah, berikutnya sih adik-adik bisa lihat ada disiplin, hard work, of course, ya, dedication. Dan ini semua adalah yang orang-orang nggak lihat. Jadi kalau adik-adik semua di sini merasa, oh, bisa nggak ya saya mereset itu, atau bisa nggak ya saya nih, uh, uh, kelas ini nih, kayaknya susah banget, misalnya gitu ya. Itu cuman kelihatan dari, uh, itu suatu hal yang ilusi di atas, gitu ya. Tapi kalau adik-adik lihat sendiri di dalam diri, ada di sini semua jawabannya ada, ya, jadi course, harus rela, ya, harus rela untuk hard work, gitu, untuk being persist, uh, persistent, Dan harus menyadari uh, failure yang mana sehingga bisa diperbaiki, atau ada yang kurang, misalnya, ya, skills-nya, itu harus di-rectify di dulu, harus di update dulu sebelum maju ke langkah berikutnya, nah, seperti itu yang kita harus perbaiki, ya, jadi, uh, semua orang melakukan hal yang sama di dalam hidup ini, nggak ada yang beda ya, jadi ini ini uh, uh, suatu hal yang kita perlu tahu dulu, ya secara umum nah sekarang <tuh> hubungannya sama linguistik dan pengajaran ya saya mau kasih tahu ini, kan tadi ilusi uh, gunung es atau iceberg illusion kan kayak gini ya, yang kelihatan di atas gitu ya nah, yang nggak kelihatan di bawah nih ada surface, ada deep, ya. ada permukaan, ada yang di dalam, dalam air, ya, bawah air. Nah, kalau untuk uh, hubungannya dengan linguistiknya atau riset dalam linguistik, yang kita, yang kita lihat dalam di surface atau permukaan, ya, itu application-nya. yang real, gitu ya. Biasanya kita namanya tangible product yang kita lihat, yang bisa Kedengeran, kelihatan, rasa gitu ya di segang uh, objeknya gitu ya Nah itu tangible product Apa sih tangible product itu? Nah biasanya nih, kalau untuk akademi biasanya dalam bentuk publikasi ya apapun lah Publikasi di uh, koran atau uh, website, edition, international journals ya Uh, buku dan lain-lain, paten dan lain-lainnya itu, Tanjiwo Park. Uh, Teman-teman semua di sini kan menggunakan Google Search ya, ya enggak? Dan mengguna, menggunakan uh, online dictionary services ya kan? Kamus ya. uh, online ini kan? Nah, itu semuanya adalah di, di dalamnya, itu ya, di itu, itu, bawa. Uh, bawah lautnya adalah uh, linguistic research itu, lexicography. Ya, tapi itu akhir akhirnya bisa dipakai sama, sama orang seluruh dunia. Semua yang uh, bahasa Inggris adalah bahasa Inggris bahasa uh, kedua bagi mereka. Ya, so that is something that is tangible, part. ya kita mikirnya ke situ. Nanti pada apalagi? Semua app, applications ya, yang ada-ada semua sekarang udah udah aula ya, udah pakai. Misalnya yang ingin um, belajar uh, bahasa Inggris misalnya gitu ya, atau yang sedang sekarang ingin memperbaiki nilai IELTS dan TOEFL misalnya ya. ada Banyak sekali apps untuk membantu itu. Nah itu uh, adalah gabungan antara kolaborasi antar uh, bahasa dan teknologi, semua ada dalam bentuk app gitu ya. Nah itu tangible product. Apalagi yang tertarik, mungkin sekarang belajar tentang pendidikan, tapi lebih tertarik ke arah uh, bisnis misalnya, ya gitu ya, startup bisnis, bagaimana kita bisa membangun sekolah-sekolah uh, kecil gitu ya, membantu sekolah-sekolah uh, yang sudah superstructure seperti uh, SD, smp SMA, tapi startup bisnis yang tentang pendidikan biasanya um, uh, sangat kreatif, gitu ya kursus-kursus lah, atau tempat-tempat uh, uh, yang mem, uh, uh, menggunakan metode-metode yang yang lebih uh, apa ya uh, vigorous, gitu ya, jadi pembelajarannya uh -huh. lebih lebih cepat gitu ya, nah itu, itu banyak sekali um, ke arah yang lebih tangible yang lebih bisa kelihatan oleh orang, gitu ya, dan bermanfaat bagi uh, Kelompok-kelompok pengguna itu, ya, nah, ini adalah bagian dari tajib berfaedah asalnya dari pendidikan juga, gitu. Apalagi yang lain, coba. Nah, ini ada gambar anak, anak kecil, ada ladies, kalau sama uh, linguistik dan pendidikan adalah uh, child, uh, child acquisition, ya. Jadi, uh, kebahasan itu kan dimulai dari kecil, ya, dari masa kita. Oh, baru bisa mengenal suara ya lalu menggunakan ini organs of articulations kita ya itu, itu banyak sekali uh, riset di situ dan makanya pendidikan sangat uh, penting di sini karena pada saat masih uh, anak ya mulai mulai dikenalkan ke dunia sosial adalah saat dia masuk ke sekolah pertama gitu ya, entah itu kindergarten atau prenurschool gitu ya, uh, preschool. Nah itu bagian dari dia untuk mengenal bahasa. Ini juga ada hubungannya dengan mereka yang uh, punya keterbatasan disability. Ini ya, banyak sekali uh, riset mengenai ini adalah potensial sekali ya kita. Nggak, sekarang nggak zamannya lagi bicara tentang uniform, ya. kita harus inklusif, jadi kita harus memikirkan cara-cara bagaimana kita bisa membantu atau memberikan solusi ya, bagi mereka yang uh, misalnya punya disa uh, disabilitas ya, mempunyai limitation jadi membuat mereka lebih uh, bisa uh, berkontribusi di Uh, hidup ini, gitu ya. Nah, itu yang kita harus uh, lebih fokuskan, gitu Jadi, dunia sekarang nggak uniform lagi, nggak seragam lagi. Uh, itu bermacam-macam, Nah, next, ini ada, oh, imigrasi, ya. Jadi, uh, bahasa itu, bagusnya nih, kita ada di sini, di MLI, adalah ya, sesuatu yang dipakai di semua orang seluruh dunia, gitu ya. Dan movement orang dari satu tempat ke tempat lain, Ya, itu nggak bisa dielakkan lagi kita aja setiap hari berangkat dari rumah ke kampus gitu ya, misalnya atau dari satu kota ke kota lain itu dari satu negara ke negara lain dan berikutnya, itu itu movement of human beings itu udah nggak terelakkan nah disini adalah masalah uh, penggunaan bahasanya apakah informasi atau komunikasi yang dilakukan uh, itu cukup jelas bagi mereka bayangkan semua perang, gitu ya, atau uh, apa, ke, kesalahpahaman yang terjadi di dunia ini itu awalnya tuh dari uh, miscommunication of, of language, gitu ya Dan, jadi ada miscommunication of language menjadi miscommunication of belief lalu miscommunication of everything akhirnya semua jadi marah-marah lalu saling perang ya. so anyway, itu adalah uh, apa, rotasi dari uh, suatu hal yang sangat simpel, ya, jadi Tadi saya sudah bicara yang disabilitas, ya, jadi ini juga suatu hal yang uh, kita harus lihat nih sekarangnya nggak hanya hal-hal uh, yang ada di bantu kelas gitu ya. Jadi kita harus mulai pikir uh, yang lebih inklusif. Lalu ada health di sini. Tadi kan uh, sempat dibilang uh, bahwa gak hanya kegiatan di MLI uh, dirta juga, tapi mungkin juga di beberapa uh, cabang MLI ya, agak tertahan karena pandemi, of course ya dan itu understandable dan sekarang mungkin jadi pikiran -pikir kita harus lebih diarahkan ke, ke sesuatu yang sekarang ada di depan mata kita ya, masalah kesehatan, masalah uh, akses, ya masalah healthcare, nah itu um, suatu hal juga yang potensial bisa nggak language ini membantu kontribusi di uh, health ya? nah apakah itu dalam arti saatnya informasi atau komunikasinya gitu ya dari awal kan kalau adik-adik ingat awal-awal kita pandemi di 2020 itu segala macam informasi datang nggak ada yang memfilter gitu ya jadi ada yang bilang A, ah, ada yang bilang B segala macam membuat orang ketakutan, panik dan segala macam Uh, dan ini hal-hal yang uh, uh, nomor satu wajar of course ya, tapi nomor dua uh, adalah potensi kita untuk melihat bagaimana kita bisa melihat ini bagian dari uh, sesuatu yang bisa kita teliti gitu ya, kita telah dan dijadikan bahan untuk pengajaran agar hal-hal yang kayak gini itu bisa kita antisipasi ya, nah, bisa di-share ke mahasiswa atau siswa siswa lain juga nah berikutnya ini um, statistik, nah saya nanti mau bicara sedikit tentang statistik ya, tangible product itu sekarang orang-orang udah ngomong numbers nah belajar tuh uh, tingkatkan skill set kita di statistik ya um, bahasa sekarang udah nggak bisa sendiri lagi, ya, kita harus mau belajar statistik numbers ya, angka karena itu bicara lebih jelas dan bisa menggapai atau mencapai Uh, society atau komunitas yang lain gak hanya komunitas kita yang mengerti bahasa gitu ya tapi juga yang lain nah ini penting sekali dan itu tantangan juga ya buat pengajaran nah tadi ibu Aisyah sempat bilang uh, pernah ada pembicaraan tentang forensic linguistik dan segala macamnya forensic linguistics also very interesting uh, uh, field ya yeah. ini baru relatively baru uh, dan nggak uh, potential ya yeah. mm -hmm ini hal, hubungannya dengan kriminalitas uh, hukumnya bahasa-bahasa hukum atau uh, selama ini kita kan tidak terlalu kan kita baik-baik aja ya orangnya ya nggak, tapi tapi <tanya> <tanya> kita harus selalu siap pada saat ada hal-hal yang nah, secara hukum itu uh, affect our lives ya jadi kita nggak boleh istilahnya buta gitu ya nggak tahu itu ya. tapi kita harus uh, mampu melihat oh oke okay. Uh, kita kan uh, apa namanya, uh, warga negara tapi juga kita mengerti hukum gitu ya kita berada di wilayah hukum dan sebagainya semua itu diatur dalam teks dan teks itu adalah bahasa gitu ya jadi gimana cara mengkomunikasinya baik baik dalam teks maupun dalam uh, interaksinya gitu ya itu adalah satu hal yang uh, masih belum terlalu banyak di teliti ya bagi kawan-kawan uh, kita atau riset di, di linguistik dan ini berarti sangat banyak sekali opportunity di sini yang terakhir da, uh, untuk tangible products adalah hal-hal yang agak ini mungkin adik-adik mahasiswa seneng ya uh, ini kalian sifatnya entertainment ya, uh, pop culture music ya, film ini hal-hal yang banyak uh, ininya, apa namanya uh, unsur bahasanya, dan itu harus dimanfaatkan. Adik-adik semua di sini sudah semua mengerti ya, dan nervous langsung aja, tidak hanya adik-adik tapi ibu-ibu, bapak ibu dosen juga. Musik dan film semuanya gunakan akses tersebut ke dalam uh, penelitian linguistik, jangan ragu-ragu gitu ya, uh, share apa yang uh, perlu di bisa di... Uh, manfaatkan komunitas gitu ya atau masyarakat sehingga uh, pengetahuan tersebut bisa diketahui oleh eh, masyarakatnya dan jadi kita harus belajar nggak hanya dari bahasanya aja gitu ya pendidikan bahasanya aja tapi juga kita harus mau memperluas di skills di bidang media ya teknologi right dan hal-hal uh, yang ada di di domain tersebut. nanti kita bicarakan ini. Nah, karena itu semua adalah yang kelihatan, ya, kembali ke iceberg tadi, itu yang kelihatan ya. Kita ini sebenarnya pakai ini semua gitu. Nah, tapi uh, kenapa kok jadi agak sulit misalnya ya, nyari uh, inspirasi atau topik gitu ya untuk untuk riset atau untuk uh, penelitian. Nah, itu uh, itu yang mungkin kita harus Lihat bahwa itu semua ada di depan kita. Yang kita perlu pahami di sini adalah, di dalam itu semua, skill set yang kita perlukan adalah, nomor satu, nih, seperti yang di bawah, linguistic core knowledge, pengetahuan linguistiknya satu. Kita bicarain itu nanti, ya. Pokoknya pengetahuannya. Tiga, pedagogical principles. Dalam pendidikan. Dunia pendidikan kan kita belajar pedagogi, ya. Gimana cara, misalnya, misalnya, Uh, membuat plan gitu ya, itu penting sekali buat uh, scientific world kita nggak bisa bilang, oke okay, mari kita lakukan ini, let's do it gitu ya. nah, itu harus ada plan-nya, step-nya seperti apa perencanaannya seperti apa, sehingga uh, teratur gitu ya kalau misalnya ada langkah-langkah yang ada gak yang setel, uh, pas, pada saat dilakukan it's not working, ya kita bisa step back, lalu buat Um, uh, correction ya yeah. pedagogical principles sangat penting sebenarnya untuk semua lini ya yeah. hanya dalam College of Education tapi semua lini karena se setiap orang nggak akan punya skills ya yeah, tanpa belajar dulu gitu skillsnya right dan belajar itu adalah ya pedagogi gitu jadi itu, itu semua tuh ada gitu jadi nggak perlu uh, ngelihatnya hanya di formal education gitu tapi bisa juga yang non formal Nah, yang kedua skill terakhir ini nih, dua skills yang relatif baru dan dalam kurikulum ini saya menurut saya perlu sekali sudah mulai ya diintegrasikan ya, yaitu pengetahuan atau skill statistik. Teman-teman di sini adik-adik semua di ya, sini harus uh, bisa ya uh, melakukan statistical analysis. Alright, ya, itu sangat penting. Dan teknologi di sini adalah hal yang agak lebih besar, ya, misalnya data, big data. Itu kita uh, harus mulai mau belajar. Mereka yang udah pernah melakukan quantitative, uh, quantitative uh, analysis, ya, penelitian kuantitatif, mungkin sudah mengerti coding. Nah, itu jika uh, batangnya coding yang lebih besar gitu ya, prinsipnya tuh hampir sama. Kan kita belajar dari linguistiknya nggak apa-apa tapi kita belajar teknologinya kita belajar hal-hal yang bisa membantu kita lebih uh, open gitu ya untuk memanfaatkan ini nah itu di dalam deepnya ya di, di bawah lautnya nah masalah yang empat ini nih yang kita harus sikapi uh, applications dalam applied linguistics nih teman-teman semua dan adik-adik yang sekarang contemporary di tahun kita udah tahun 2022 ya jadi gitu, gitu. saya nggak bicara lagi yang Jurassic Park itu udah nggak lagi gitu ya yang yang yang udah kita ngomong now and the future gitu ya jadi applied linguistics ini sekarang lebih fokus ke arah real world language problems ya jadi masalah-masalah yang yang nyata gitu ya yang benar-benar Uh, ada di depan mata kita yang kan imagining gitu ya yang nyata misalnya hmm, uh, aphasia misalnya ya um, kan kita sering melihat orang-orang tua misalnya ya udah lupa mulai memorinya udah mulai mulai berkurang gitu ya terus lupa lupa kata-kata padahal sebelumnya dia bagus gitu ya tuh hal-hal yang kayak gitu Uh, itu real world, kita lihat nih what is going on here, so how can we help them? apa yang bisa kita uh, bantu mereka solve the problem? lihat dari dimana masalahnya gitu. If kita nggak bisa kalau kita nggak bisa langsung gitu ya solve the problem, which is fine karena kalau sains itu nggak bisa sendiri itu harus kolaborasi, nggak bisa cuman linguistik doang gitu nggak bisa. Uh, semua nih interdisipliner sekarang, tapi paling enggak, kita bisa memberikan uh, apa, uh, uh, pandangan dari segi yang kita bisa. Jadi real world problems. Jadi tolong deh adik-adik semua lihat, kira -kira lihat -lihat di sini lihat. Kira-kira kalau lihat-lihat sekeliling, apa sih uh, problem problemnya gitu ya? What is the language problems here? Biasanya banyak komunikasi loh, ya. Itu itu menarik sekali komunikasi, entah dalam komunikasi langsung gitu ya, interaction langsung atau yang ada alatnya atau ada means-nya misalnya via ya, uh, devices atau um, devices ya via uh, ya, internet dan segala macam itu bisa dilihat uh, kenapa misalnya orang-orang contoh ya kenapa misalnya orang-orang kalau berkomunikasi dengan wa misalnya ya atau chat services itu uh, sering banget tersinggung misalnya gitu <laughs> karena uh, tulisannya, ya langsung gitu ya, nggak ada babi bu, gitu, banyak-banyak lah, gitu, ya, misalnya gitu ya, yang tersinggung atau jadi salah paham, itu kenapa? there is something going on in terus ada lagi yang misalnya bilang, oh, kalau misalnya untuk texting, jangan lupa pakai uh, emojisnya, karena itu sebenarnya soften the language, nah misalnya gitu, itu ada juga nah jadi hal-hal tersebut itu menarik ya, itu adalah language problems, itu uh, communication uh, issues around us jadi itu bisa kita lihat sebagai apa namanya uh, ide ya nah real world problems ini adalah yang utama di applied linguistics jadi kita nggak lagi bicara uh, apa namanya uh, teori yang yang um, lebih ke apa ya, nggak real gitu ya ininya ya, uh, contohnya gitu contohnya cuman kira-kira begini ya, spekulasi gitu, bukan begitu kita harus empiris jadi, ibu Rosman saya dengar uh, senang banget bahwa tadi depan udah dibilang harus empiris ya nah itu itu adalah real world problems yang kita lihat nah tugas kita di sini sebagai uh, komunitas yang Uh, uh, berpendidikan ya intelektual dalam hal ini tugas kita kontribusi kita adalah ter untuk tertarik memberikan how, however small yeah, the contribution yang kedua uh, bahas tadi bahasa ibu juga disebutkan saya senang sekali M1 development ya bahasa uh, ibu atau bahasa pertama uh, anda semua di sini jadi uh, itu yang adalah suatu hal yang sangat potensial ya uh, gunakan L1 uh, uh, relevance Anda untuk menjadi pokok atau topik linguistik, karena nggak ada lagi orang lain yang yang tahu itu only you kalau uh, adik-adik semua lahir misalnya di Banten nih ya misalnya lahir ya. di Banten bahasa pertamanya apa bahasa pertama itu bahasa yang di rumah ya nah itu tuh bisa dirunut tuh nanti bahasa pertamanya apa lalu kalau masuk sekolah kan pasti bahasa Indonesia doang gitu ya lalu abis itu bahasa Inggris ya nanti abis itu entah bahasa lain Korea misalnya itu berlanjut semua nah anyway itu semua hanya dimiliki oleh si orang tersebut ya. yourself nah ini adalah uh, your own uh, lab itu bisa digunakan untuk uh, inspirasi atau or your own exploration of language, ya. jadi gunakan yang anda sudah tahu, itulah uh, intinya. Gunakan yang anda sudah tahu, yang you are familiar with, and you are comfortable with. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh gitu ya. Misalnya, oh ya, ya, ya, ya, yang ini yang jauh. Jadi, kalau anda nggak terlalu mengerti itu, don't do it. Gitu Lakukan yang you are comfortable with, you know. Start from there. Gitu, ya. Nah itu sangat menarik karena Other linguists, ya mereka menyukai hal-hal yang memang benar ada the original native speaker, ya dalam dalam penelitian tersebut. Itu hubungannya dengan preword tadi. Benar kan? Orangnya gitu ya. Apakah dia cuma spekulasi doang? Apa dia mengalami? Gak bisa ada yang membohongi lidah speaker yang yang bahasa ibunya, right? terakhir adalah L1 Access Language Description of Social Variation uh, variation in Language Use Jadi ini um, kembali kalau kita bisa bawa ini ke bangku pendidikan misalnya Jadi uh, walaupun kita memang kita agak ini ya agak unik gitu posisinya Kita harus bisa melihat dunia luar gitu ya internasional harus memutisme Tapi dalam uh, pihak lain kita tetap harus bisa concern atau melestarikan, atau menjaga safeguard, gitu ya our uh, L1, our native uh, language, gitu ya atau culture, karena itu penting sekali tugas kita tuh memastikan kita melestarikan itu, gitu ya uh, nah, ini bisa dijadikan juga ide untuk uh, pengajaran tadi ini digunakan gak Misalnya kan bahasa Sunda atau bahasa Jawa kan memang digunakan uh, sehari-hari ya Dan that is fine gitu ya dalam um, belajar Kalau memang itu adalah um, means atau sarana untuk um, seseorang bisa mengerti suatu pelajar, uh, pelajaran Ya lakukan itu gitu Why not gitu Nah di ini su uh, suatu hal yang sebenarnya dalam SLA gitu ya, second language acquisition itu di uh, encourage lagi untuk daerah-daerah yang multilingual ya banyak sekali bahasa yang bergabung di situ kalau memang itu membantu seseorang untuk bisa mengerti suatu konsep ya bukan itu nggak usah dipaksa misalnya satu bahasa doang gitu untuk mem membuat ini mengerti mengerti suatu hal itu nggak nggak nggak begitu tapi kita harus mau memberikan kayak jembatannya ya membantu supaya nah uh, Speaker tersebut mengerti hal ini. Nah, di situ tantangannya di situ memang, ya. Dan itu lumayan uh, complicated. Oke. Okay. Nah, sekarang masih ke yang iceberg tadi, but, gunung gunung es. Saya masih ngomong gunung es nih hari ini. <tuh>, saya mau kasih tahu adek-adek semua uh, pengetahuan linguistik yang kita harus uh, pahami ya. Tapi nggak perlu semuanya loh. Ini cuman cuman uh, list aja ya nanti ada selalu ada waktu buat adik-adik semua atau riset di sini untuk milih mana yang lebih cocok gitu ya mana yang lebih comfortable dengan uh, uh, apa namanya uh, uh, linguistic branches di sini ya nomor satu adik-adik semua bisa mulai melihat gitu ya kira-kira uh, di Area, area mana yang disuka nah dalam linguistik itu adik-adik bisa misalnya fokus ke dasarnya ya, dasar-dasarnya itu adalah bunyinya gitu, ya misalnya phonetics, phonology, lebih ke bunyi ya misalnya uh, uh, ini hubungannya dengan pronunciation of course, ya. jadi kalau alat-alat Articulation organs kita itu Ini sebenarnya sainsnya ya. Jadi lidahnya Terletak di mana Lalu mulutnya dibuka seperti apa Supaya bunyinya, bunyinya jelas Apakah ada di, di daerah Perut uh, yang perlu uh, apa? Otot di bagian sini Yang perlu bekerja nah, Itu semua tuh sainsnya ada di situ ya, Dalam fonetik nah, Menarik sekali sebenarnya enggak terlalu banyak orang yang Uh, mempelajari itu ya, jadi ini this is very interesting, I think yeah, to me as well, morphology dan syntax ini lebih ke uh, formalized uh, structure-nya ya, kalau orang mau bilang misalnya saya mau makan misalnya gitu itu itu seperti apa sih uh, structure-nya, nah itu kan kayak gitu, untuk bahasa-bahasa baru ya, kalau adik-adik misalnya tertarik nih ke daerah-daerah yang uh, misalnya terpencil gitu ya, kita kan Indonesia Uh, beratus-ratus bahasa nih, ya enggak Nah uh, itu belum semuanya tercatat loh. Nah ini kesempatan bagi bagi uh, riset uh, pemula ya atau adik-adik semua di sini yang yang tertarik dengan uh, pendataan bahasa. Jadi semua poli sintaks itu membangun sistem itu, di, di, diteliti kalau orang mau bilang ini. Ya, atau uh, statement seperti ini seperti apa sih formalized structure-nya gitu ya nah itu, itu juga menarik sekarang masih banyak bahasa-bahasa uh, yang terutama daerah timur Indonesia ini yang belum tercatat, yang belum ter uh, tereksplorasi itu juga menarik sekali, semantics and pragmatics itu uh, area yang cukup ik, apa, padat ya, cukup uh, favorit untuk uh, Current linguistic. karena itu hubungannya dengan language use, ya apa yang terjadi sekarang, komunikasi, pendidikan, uh, teknologi dan segala macam itu semua ada di uh, area semantic pragmatics, language use. Semua. Nah domainnya di sini ada dia juga tinggal pilih. Walaupun area-ada semua di sini umumnya gitu ya ada di dalam uh, dunia pendidikan gitu ya atau di fakultas pendidikan misalnya, uh, and it means it's teaching. Ya tapi nggak harus semuanya dalam konteks classroom bisa juga uh, mengajarkan strategi atau mengajarkan metodologi of course ya itu, itu bagian dari um, pendidikan juga nah jadi domains di sini adalah uh, yang domainnya gitu ya ininya ruangan bisa teaching bisa uh, discourse analysis ya, nanti kita bicara sedikit ini cuman terminologinya aja yang sangat linguistik gitu ya atau uh, literasi ya. Uh, translation nah, language planning and policy ya. uh, apa, kebijakan bahasa ini lebih ke, ke arah kebijakan gitu ya ini juga penting sekali untuk government uh, relations workplace language use itu penting sekali apalagi sekarang sejak pandemi, workplace itu kan sudah shift ya nggak hanya sekarang workplace gitu tapi juga uh, udah masuk ke uh, remote working ya, online uh, teaching dan sebagainya itu uh, domainnya research science seperti apa? kembali, kita sekarang udah maju ya udah nggak ngelihat ke belakang lagi kita udah ke 2022 And on, ya gitu ya, interdisciplinary. Berarti ada-ada sih ini perlu untuk mengetahui, uh, Mempelajari lebih banyaknya skill setnya. Jadi uh, interdisciplinary research, gitu ya, interdisciplinary linguistics, computational. harus tahu lah sedikit gitu ya ini salah satu um, skillsnya di situ. Formal atau functional bilingualism, ya penting sekali. Translation juga ini sejak um, kita semua sudah bergerak di dunia cyber ya, jadi translation itu is in the front. Nah ya? itu menarik sekali. Approachesnya gimana? Pendekatannya seperti apa? Wah ini udah ke arah yang next. What's next nih ya? Gampang sekali loh adik-adik ya. Kita approachesnya itu bisa uh, needs analysis ya. Kebutuhan atau conversation analysis. Jadi kalau ada adik adik-adiknya sampel gitu, conversationnya seperti apa, pembicaraannya seperti apa, gitu ya. percakapannya seperti biasa data tersebut bisa diteliti ya uh -uh. ethnographic studies, nah ini juga uh, penting, ethnographic studies itu lebih uh, dalam gitu ya jadi pilih aja satu atau dua objek, misalnya bahasa X gitu, di daerah Indonesia Timur misalnya atau bahasa X di uh, Banten, tapi yang belum dipelajari banyak orang misalnya buatlah ethnographic studies analisis terhadap atau uh, gambaran terhadap bahasa tersebut ya atau pengguna bahasanya dari already ethnographic studies ya. big data ini adalah oh, kalau ada dia punya kemamp ke uh, skills uh, uh, computer skills ya ini big data bagus sekali semua data yang ada hubungannya dengan bahasa itu bisa diolah gitu ya uh, electronically so, kita bicara itu lebih dalam ah, nanti nah, kita mulai dari mana nih kata yang perlu saya share sama Adik-adik sih harus mulai, gitu, ya, start and then experience dan alami aja ya, gak usah takut-takut uh, gak usah ragu-ragu nah di depan Adik-adik semua di sini kelihatan gambar-gambarnya. Yang pertama ini ada rumah atau apa itu. Mulai dari yang ada di sekeliling adik-adik. Kira-kira di sekeliling adik-adik semua ini neighborhood ya atau contents. Ada nggak yang bisa? Ya, potensial atau ketertarikan kita bisa kita gunakan untuk riset ya. Idenya apa? Tempat di situ. Atau kalau misalnya surrounding sudah ini keluarga deh ya ini yang kedua. Ya, keluarga atau your extended family, ya. Nah itu semua menarik untuk, untuk di, uh, diperhatikan. Intinya tuh udah mulai mengobserve ya. Nah kalau misalnya surrounding nggak terlalu tertarik, Keluarga juga nggak uh, tertarik misalnya. Next bisa lihat di workplace tempat kerja. Tempat kerja ada hal-hal yang menarik yang bisa dijadikan bahan penelitian ya? Pasti banyak dong, ya? Karena nggak hanya keluarga ada di situ, tapi juga bukan macam-macam yang di bawahnya uh, tadi ya health misalnya, kesehatan ini ya agak-agak tricky nih dan enggak ya yang bisa kita ambil dari issues tentang kesehatan berikutnya dunia nih kalau ada yang lebih suka ke international relations ya di sini bagus juga jadi uh, uh, apa namanya interdisciplinary mau melihat comparative uh, studies misalnya ya atau comparative language learning di negara-negara uh, yang negara-negara uh, emerging misalnya emerging kan Indonesia, Thailand, ya. Yeah, uh, Vietnam, yeah. nah Misalnya kita mau melakukan comparative studies di atas language learning di situ. entah dari sudut uh, pengajarannya atau dari sudut polusinya misalnya gitu itu bisa juga nah ini agak lebih agak lebih lateral ya jadinya inter, eh, lebih ke multinational uh, experience nah, gitu. itu juga bagus datanya ada uh, bisa dicari ya via search dan masuk ke database yang of course a uh, legit, legit, legitimate yang berikutnya, yang terakhir ini adalah ya percakapan sendiri ya interaksi dari uh, the real speakers ya kalau misalnya anda lebih tertarik ke hal-hal yang yang demikian gitu ya yang session itu juga sangat menarik semuanya itu selalu memberikan masukan gitu ya, to the overall science of language nah gimana nih caranya kan kita udah ngomong nih uh, topik atau inspirasi, caranya gimana? gampang sekali loh Adik-adik ya untuk yang awal-awal. Dan ini sebenarnya nggak hanya yang awal yang udah madya atau udah yang uh, advance juga melakukan hal yang sama ya yaitu dengan jangan lupa datanya. We always talk about data. Ya, jadi record the data. Mau di record dengan ini dengan apa namanya? videotaping atau audio taping. Kita semua punya alatnya di sini, alat, bahkan dengan HP adik-adik sendiri itu sudah bisa membantu record the data. itu yang harus uh, kita tahu. Jadi semuanya itu sebenarnya ada di sekitar kita. mau pakai tulis, mau apa nulis manual itu bisa juga. Mau pakai uh, HP bisa juga. Mau pakai yang lebih elaborate seperti uh, video taping device seperti itu gitu ya bisa juga. Anything that you can use, use it yang kedua, kan udah ada nih datanya jangan dibiarin ada di dalam komputernya aja dong, gitu ya jangan dibiarin ada di HP-nya doang gitu, nah itu harus ditranscribe transcribe apa sih? itu di transkripsi, gitu ya kan data itu adalah ucapannya si language speaker ya yang bicara nah itu, kalau dalam scientific uh, exploration itu harus ditranscribe harus kita transkripsikan, gitu harus ada transkripnya jadi, kita harus dengerin lagi ya. Lalu, diketik, dicatat jadi, ada dalam bentuk audio tapi juga ada dalam bentuk transcription itu sudah harus ada ini ya, sebagai bukti dan kita bisa lihat, bisa lebih bagus menganalisisnya karena ada dua uh, sumber ya. audio and in writing transcription, itu harus ada Memang yang transcription ini, makan waktu banyak loh Ini bagian yang sangat uh, time-consuming ya dalam language research Tapi, whether you like it or not, mau nggak mau harus lakukan ya Dan ketiga, ya, itulah yang dianalisa, Di-highlight, ya di-berikan di, kode ya, di-highlight di Mana yang menjadi uh, fokus dalam Exploration ini dalam percobaan ini, apakah kata-kata khusus misalnya atau frasa-frasa khusus gitu ya? Atau kalau misalnya mereka yang melakukan um, pendataan untuk penyakit sesuatu tertentu gitu ya? Lalu ada kata-kata um, di mana organ articulation itu nggak bisa mengucapkan, tapi yang kedengeran yang lain gitu ya? Nah itu bisa kelihatan dan itu bisa di quantify, ya, di quantifikasi sehingga itu bisa menjadikan hasilnya reportnya nah, habis dianalisa, ya, dibuatkan reportnya, lalu harus di-present ya, di-share ke ke pokoknya jangan ada di komputer aja, harus di-share gitu, either mau di atau di seminar conference atau uh, sosial medianya, misalnya, ya, membuat sesuatu yang lebih lebih uh, accessible untuk orang lain untuk mengetahui uh, riset anda lakukan ya yeah? because there is everything is on your reach ada semua di uh, di screening anda ya yeah? cuman itu saja uh, langkah-langkahnya gampang kan ya yeah? nah, jadi what's next nih untuk kader-kader semua saya udah hampir selesai di sini jadi mudah-mudahan uh, bisa ada banyak pertanyaan ya <laughs> jadi what's next nih untuk pertama adalah adik-adik semua di sini harus ya involve atau assert yourself actively dalam network yang produktif yang network yang yang linguistik network yang produktif misalnya MLP sudah ada di depan adik-adik semua ya di, di kampus adik-adik semua jadi itu bisa dimasukkan ke adik-adik like uh involve ya dalam kegiatan MLE karena di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang uh, membangun atau menginspirasi ide ya makanya harus yang produktif loh kalau networknya nggak produktif ya jangan ya. <guruh> harus yang produktif of course ya dan uh, I highly recommend MLE karena uh, sudah lama ya sudah uh, 50 tahun kali ya jadi, jadi itu sudah suatu hal yang adik-adik sekarang uh, sudah tinggal lihat-lihat, ya, browse around mungkin cocok, nah, kalau cocok bagus kami senang, kalau enggak ya enggak apa-apa enggak dipaksa ya, tapi uh, you use something that it is already there yeah? make sure it is productive nomor dua you need to surround yourself with mind-like individuals, to help you grow Ya, yeah? jadi mulai sekarang, adik-adik semua ini enggak boleh temenan sama orang yang enggak gunanya <laughs> yeah? jadi uh, supaya adik-adik bisa grow, it's yeah? skill set-nya bisa bertambah terus uh, networknya berkembang ya. dan achievement hari-hari juga di sini bisa uh, cepat uh, naiknya gitu ya uh, harus pilih-pilih teman ya jadi uh, jangan deketin yang males-malesan gitu jangan ya jadi <laughs> harus yang mind main -like, yang produktif juga yang seide ya yang yang juga senang misalnya ke uh, wilayah Baduy untuk uh, mengenal lebih banyak uh, budaya uh, suku yang diprotektif protected oleh government misalnya gitu ya, itu it, that's an adventure, yeah, jadi um, surround yourself with those individuals di Bantan banyak loh ya apa namanya uh, poin-poin atau lokasi di mana um, uh, potensi untuk penelitian ya harus, harus maju tuh, berarti ada adik, adik semua nih calon semua nih ya, bisa melihat di mana. Lalu yang ketiga, um, use your favorite likes, amazing skill sets, and incredible resources. Ada-ada semua di sini udah independen lah, ya. Jadi pasti punya kesukaan masing-masing ya. Jadi nggak perlu seragam tadi yang saya bilang di depan. kalau ada-ada suka misalnya, media atau uh, cooking misalnya. You can itu King aja bisa untuk conservation ya. banten uh, cooking misalnya ya atau apa itu, itu pasti itu satu hal yang adik-adik harus bisa lihat beyond hanya sukanya gitu ya tapi lihat dari sudut gimana saya bisa conserve ini gitu. gimana saya bisa membuat orang lain aware tentang ini gimana saya bisa uh, membuat nilai-nilai tradisionalnya terjaga nah yang kayak gitu-gitu lewat bahasa tuh sebenarnya ya tapi ada yang udah keburu suka gitu dan nggak ada hal yang lebih bagus lagi dimulai dari yang udah disuka ngapain juga mencoba sesuatu yang nggak suka gitu <laughs> ya kan jadi lakukan sesuatu yang sudah disuka apapun itu mulai dari situ dan uh, gunakan skill setnya skill set tuh artinya kemampuan yang kita udah punya ada udah udah bisa apa selain uh, Research skills mungkin yang research skill perlu di, perlu di improve ya it's alright nggak apa-apa belajar itu sambil jalan tapi skill set lainnya ada ada udah tahu udah punya you already know how to record udah tahu cara uh, apa merekam uh, data ya merekam uh, percakapan rekam audio semua udah tahu memvideo sudah tahu lalu uh, edit video, sudah tahu you use your amazing skills already you already have it ya, jadi gunakan itu in, in addition ke dalam risetnya resourcesnya apa? ini juga, ini sekeliling adik-adik ini sebenarnya udah banyak nih ya. kalau adik-adik misalnya nih keluarganya ya atau extended family-nya uh, itu adalah um, the first atau uh, si, udah tinggal di di tempat ya di Banten udah beratus-ratus tahun misalnya, that is one incredible resource already ya, yeah. jadi itu itu conserve, bisa conserve the, the culture, conserve the tradition bisa, gak ada tuh yang lain yang kayak gitu, only you yeah. jadi coba lihat incredible resources around you um, nomor empatnya uh, belajar untuk membaca academic papers, nah ini ini kayaknya agak ininya ya, ini ada hari ini harus belajar membaca loh, jangan hanya nonton ya, uh, ya yeah, harus baca. <laughs> jadi mulai belajar membaca uh, paper akademik ya, jadi um, artikel jurnal gitu, yang yang yang yang sulit-sulit yang kecil-kecil aja dulu, ya, yang menarik, yang cocok dengan idenya, coba dibaca dulu. Nah kalau udah terbiasa, ini kan get used to ya, atau kuncinya. Kalau udah terbiasa Nah, jadi nanti untuk baca yang lebih jauh gitu ya, atau nanti misalnya jadi bagian dari tim research yang lebih lebih banyak, itu lebih mudah. nggak akan jadi susah banget. Ini ya. mulai baca dari sekarang. Kecil-kecil aja dulu. Banyak kok yang, banyak yang ada di ya, internetnya. Nanti mungkin saya bisa berikan contohnya atau linknya ke Panitia MLI ya, jadi adik-adik di sini bisa mulai klik lihat-lihat yang menarik-menarik terutama untuk yang uh, pengajaran banyak yang menarik juga as a matter of fact saya harus uh, ini ya nanti saya, saya janji akan saya share <laughs> itunya linknya saya lupa taruh di sini oke okay, yang kelima be honest to yourself ya uh, jujur aja sama dirinya sendiri gitu ya artinya um, Gak ada yang maksa gitu ya if you like it If you don't like it try something else gitu ya. open to learning harus open ya dirinya untuk untuk belajar karena belajar itu kan tadi yang tadi banyak failurnya disappointment -nya. namanya juga belajar tapi harus open gitu jangan jangan complain atau geteh atau baper atau apa gitu ya, ya mungkin bolehlah lah mungkin dua jam ya habis itu jangan diterusin ya kita mulai lagi ya lalu confident with your Uh, steps, okay, ah, confident with, all. confident with your step ini artinya uh, gak semua orang stepnya itu sama ya, jadi ada nih orang-orang yang cepet, tututututut, -tut -tut -tut, selesai. Soal kita ngeliatin, wah, wah oh, ya dia ya. Nah, terus begitu kita lihat sendirian kita ini kok saya jadi agak lama ya kenapa ya? Apa yang salah ya? saya nggak bisa ya, nah itu mulai nggak baik tuh ya untuk mulai mempertanyakan diri sendiri gitu, jadi nggak jangan jangan berpikiran ke situ, artinya di sini cuman tiap orang beda aja gitu ya mem, melakukan stepnya, kalau topiknya aja beda, masa harus sama step-stepnya, of course kan, nah, ya jadi jangan Never compare yourself with somebody else, jangan ya, karena it's not gak ada gunanya gitu. Itu, itu gak ada gunanya Jadi, just be confident with yourself. Ya, lakukan aja sesuai dengan yang steps Kalau perlu konsultasi dengan dosen atau dengan tim risetnya, lakukan gitu ya. Tapi jangan pernah second guess yourself. Ya, yang terakhir, it is okay to fail, gak apa-apa. Uh, iceberg tadi bilang failure adalah bagian dari situ ya jadi nggak apa-apa uh, gagal really, nggak apa-apa gagal uh, uh, give yourself time to heal kalau sudah, misalnya nih ya mengalami kegagalan, sorry, nggak apa-apa uh, berikan waktu untuk uh, heal ya untuk sembuh gitu untuk recover uh, karena harus ada waktu juga untuk recover ya gak bisa pas kalau kan kita kalau ada luka terus dibiarin aja lukanya lalu nah, dipakai untuk apa lanjut gitu ya kena angin kena air kena tanah kan jadi tambah ini dong, tambah infeksi ya jadi jangan, jangan gitu gitu jadi kalau sudah ada kawan ada failure give yourself to heal ya. lukanya itu disembuhkan dulu eh ya, biar kalau udah ketutup then you get back up and try again lalu coba lagi. Ya? Nah, okay. um, eh udah sampai di reference ya. oh oke, okay. deh Henry, terima <laughs> atas pertanyaannya bagus sekali ya. nah ini uh, dying language ini benar-benar juga uh, sangat menarik ya. jadi kalau tadi deh ini bilang gimana mencegahnya ya dari kekunoan itu sebenarnya uh, sama seperti hidup ya itu nggak uh, bisa dicegah ya kepunahannya ya, bahasa unfortunately dying language they are dying they are dying jadi udah ada banyak uh, uh, apa fakta riset ya, uh, fakta dari penelitian fakta khusus gitu ya untuk bahasa-bahasa uh, yang sudah punah itu bahwa kalau speakersnya nggak ada ya, yang orangnya yang yang Make lang yang menggunakan uh, language itu enggak ada, ya baik dia meninggal lah, atau dia nggak nggak mau pakai lagi gitu ya atau dia menggunakan bahasa lain bukan bahasa yang itu, ya atau yang paling banyak sih ya yang sama dengan hidup ya. Jadi kalau speakersnya udah punah gitu, udah meninggal, udah enggak ada lagi bahasanya ikut mati. Unfortunately, ya jadi um, itu itu nggak bisa dicegah. Namun namun untuk yang bisa kita lakukan di sini sebagai uh, lini di ma masyarakat yang mengerti linguistik itu ya atau linguistik research yang kita bisa lakukan adalah konserv itu saja gitu ya artinya kita bisa bantu hmm, uh, apa namanya merekord gitu ya atau me membuat bahasa ini uh, kan kalau Orangnya bicara berarti kan audio aja ya, jadi kita bisa bantu untuk me-formalize itu ya, bikin strukturnya seperti apa. Lalu kita bisa uh, um, apa namanya um, ngambil uh, merekam contoh-contohnya, diambil audionya contohnya, lalu kita seperti Wikipedia ya, ya, kayak bayangannya lah ya seperti itu. Ada gambarannya, historinya seperti apa, lalu contoh mendengarnya seperti apa. Atau kalau uh, ini lebih dalam bisa dilihat per, per ininya ya, per uh, uh, uh, part of speech nya misalnya. Kalau dia mau ngomong saya seperti apa, oh nanti ada audionya ini ya. Terus nanti ada videonya di, di, di sebelahnya masih tahu ini loh uh, kalau orang ini misalnya mau makan bersama misalnya dia ngomongnya seperti ini. Nah itu ada gitu ya. Nah paling itu yang bisa kita lakukan dari segi uh, pendokumentasian bahasanya ya, untuk yang dying language ini, uh, nomor satu. Nomor dua, kita bisa bantu untuk mengajarkannya, uh, itu Nah, ini agak sedikit rumit karena kalau kitanya sendiri, bukan bagian atau bukan speakers of the dying language, kita really dependent on the orangnya yang yang native ini gitu ya, yang language ini yang jadi kalau uh, itu masalahnya berarti kita harus deket ya dengan komunitas itu dan kita uh, buat semacam uh, karena ini mengajarin language tersebut ya kita membuat suatu kalau kita bilangnya silabusnya gitu ya buat rencananya seperti apa sehingga orang lain ada orang lain yang non uh, yang non speakers of that language bisa belajar lalu bisa berkomunikasi nah gitu itu itu salah satu langkah yang yang terdekat yang biasanya dilakukan di dunia besar jadi banyak uh, kalau adik-adik semua pernah jatuh dengar peneliti-peneliti uh, terdahulu tuh yang yang suka banget pergi ke daerah-daerah terpencil gitu ya entah dia ke uh, Native American uh, uh, apa communities yang bahasanya uh, first languages gitu. Mereka belajar tuh dari situ. Tapi mereka harus berada di daerah situ untuk lebih benar-benar mengerti interaksi yang ada di situ. Gak bisa dia belajar di, di luar, gitu. Kayak kita belajar di rumah atau di kelas. tapi kita belajar tentang dying language, gitu. Agak terlalu gak realistik, gitu ya, untuk, untuk konservasinya. Jadi, hmm, itu hal-hal yang yang bisa kita lakukan sejauh ini untuk istilahnya mendokumentasikan language atau konservasi language-nya ya atau, terutama untuk dying language. tapi intinya begitu. kalau uh, speakersnya nggak ada, that language dies. Yeah, just data, sayang sekali. karena uh, language itu seperti hidup gitu ya, seperti manusia. ada yang dia ya, lahir, ada yang baru, dan tapi ada yang juga yang mati gitu. jadi uh, it's part of life. nah, mudah-mudahan itu menjawab Uh, pertanyaannya, BNI ya, nah, jadi tetap ada effort yang bisa dilakukan dari kita, gitu ya, sedikit kontribusi kita, masyarakat universitas, gitu ya, untuk membantu dying language. ini. Unfortunately, nggak bisa untuk mencegah kepunahan tersebut, gitu. Tapi kita cuman uh, hanya bisa membuat, uh, membuat suatu uh, apa, skema pengajarannya, sehingga mereka yang tertarik bisa, bisa belajar itu, gitu ya yang lebih baik lagi sih tentunya untuk membantu speakers of the language ini untuk tetap bisa menurunkan gitu ya bahasa tersebut ke generasi mereka gitu, misalnya anaknya, cucunya atau apa gitu ya, tapi itu itu uh, udah banyak bukti bahwa yang seperti itu nggak terlalu bisa uh, pokoknya banyak friksinya ya, karena semakin jauh uh, generasinya mereka, eksposi mereka tuh nggak akan ke kuli untuk si uh, language yang yang daing ini gitu atau uh, mother tongue-nya mereka kan pasti akan ter expose ke dunia luar yang jauh lebih uh, bervariasi ya diverse gitu jadi uh, bisa aja terjadi misalnya kalau bapak ibunya bisa menggunakan daing language ini ya tapi nanti anaknya mungkin uh, cuman bisa pasif gitu cuma ngerti tapi nggak bisa jawab gitu ya tapi cuma mungkin bisa jawab satu dua, nah begitu sampai ke cucunya, mungkin cucunya malah nggak tahu lagi gitu maksudnya udah oh ya saya ngerti karena ini doang, tapi di luar dari situ dia nggak bisa berinteraksi, nah sampai ke cicitnya itu udah nggak lagi gak bisa, uh, jadi uh, uh, sama seperti hidup gitu ya dehani ya, jadi uh, tapi saya senang dehani bilang gitu, artinya kita tetap concern dan language and it is our responsibility karena ini field kita ya untuk melakukan effort untuk dokumentasi itu dan membuat um, awareness ya terhadap yang dying language ini karena kalau bahasanya mati unfortunate budayanya mati gitu sayang ya kasihan tuh thank you pertanyaannya bagus sekali. Nah. Faiza saya tertarik dengan bahasa Sunda dialek Banten yang di apa digunakan oleh masyarakat Baduy terutama. Jadi fokusnya di situ. Dan yang saya pahami kan selama ini penelitian tentang Baduy ini baru kepada budaya dan baru di baru diketahui bahwa semua aspek bahasanya itu terkait dengan budaya, bahkan ehm, keseharian mereka dan lain sebagainya. Dan belum ada yang khusus memang e kepada linguistik fiturnya seperti yang tadi e apa namanya pendokumentasian dari bahasa sehari-hari dan lain sebagainya, dan mereka yang saya pahami tidak mengenal tulisan makanya tidak mungkin ada bukti tertulis tentang penulisan, adat istiadat dan lain sebagainya, hanya semuanya secara verbal, makanya saya tertarik gitu, jadi yang saya pahami sih belum ada ya pendokumentasian atau language documentation terhadap itu, gitu. jadi itu tentang itu Bu Faiza Uh, terima kasih, uh, ada jadi ada gambaran sedikit gitu ya, uh, yang, apakah Mbak Diana melakukan riset ini sendiri atau dengan tim? Karena ini mungkin untuk uh, uh, doktoral tadi saya, jadi saya rasa mungkin saya akan okay. lakukannya sendiri. Oke, ya. oke, okay, okay. uh, enggak enggak apa-apa. Maksud saya kalau ini sendiri, uh, yang bisa saya uh, mungkin respon saat ini dulu gitu ya, dari, dari informasi yang saya peroleh, uh, lebih baik. Mungkin Mbak Diana, limit dulu, gitu ya, narrow down dulu. Nomor satu mungkin komunitas baduy -nya. Jadi, kan Baduy banyak ya, menempati beberapa uh, spot gitu ya, uh, locations nya di, di, di Provinsi Banten. Jadi, uh, saya nggak tahu apakah Mbak Diana ke seluruh komunitas Baduy atau yang tertentu aja. Nah, itu bisa Terbaik di, di dalam. Baduy yang Dalam, di, pernah, di mana? Yang yang di Kanekes ya, oke. Okay. nah Kanekes ya berarti. nah itu itu satu udah di udah di neroda, ya. nah di di di dalam da, badui dalam koneksi uh, lokasi tersebut, apakah mbak Diana fokus ke uh, layer masyarakat tertentu gitu? misalnya nih, apakah uh, fokusnya mbak Diana ke Misalnya yang petaninya gitu ya, atau pamongnya yang lebih, atau tetuanya, atau atau keluarga dengan misalnya anak banyak atau apa gitu, itu ada, ada layer tertentu. Itu perlu dibuat gitu. Ya, karena memang pernah ada record sebelumnya, Bu Faiza, kayaknya ini PR saya untuk melakukan ah, ya, uh, demographic apa. research juga. Ya. <laughs> Jadi, ah, artinya, uh, betul, artinya kalau untuk saja. mulai. Betul, betul. apa-apa. Uh, jadi untuk mulai, Mbak harus uh, membuat ininya aja dulu, apa, seperti plan gitu ya, di-narrow down. Jadi walaupun badu dalam, ya satu gitu ya, dalam, tapi kan sebenarnya kalau kita ke sana itu rumahnya banyak, keluarganya mm -hmm. banyak, terus uh, layer, uh, social layer-nya kan sebenarnya banyak ya, ada yang ketuanya, yeah. ada yang uh, mungkin yang apa mereka yang lebih ber... Ber, berkecimpung di bidang, misalnya konstruksi dan segala macam yang membantu masyarakat untuk misalnya rumah, segala macam. Lalu ada yang e, pertaniannya itu kan macam-macam ya, jadi ya. jadi kalau Mbak Diana, karena sendiri nih melakukannya e, supaya bisa langkahnya lebih cepat. Harus dipilih, harus decide, harus diputuskan yang mana dulu gitu. Mbak Diana gak apa-apa kalau mulainya di satu dulu. Karena itu langkah pertamanya. Nah di situ nanti Mbak Diana bisa. Mulai merekord uh, percakapan mereka, ya, um, atau video tape, atau apa, uh, dan nggak usah terlalu formal dengan mereka. Yeah. Misalnya, mereka lagi masak gitu ya, atau lagi, lagi tapi jangan ganggu juga gitu ya. Jadi, misalnya lagi masak atau lagi berkumpul, ya, lagi bicara gitu terus. Pak Diana ngerkam itu data itu sendiri udah bisa dijadiin sampel untuk tadiana transkripsi lalu translate ya jadi misalnya dalam satu statement dia bilang saya makan ikan misalnya gitu nanti tapi dalam bahasa uh, sunda uh, di nanti uh, dalam kolom berikutnya Mbak Diana lakukan translation lalu artinya apa gitu, gitu. nah saya nanti bisa bantu Mbak Diana udah tahu belum ada uh, app transcription yang bisa membantu Mbak Diana melakukan itu pakai transkripsinya apa belum oh masih pakai ini apa Word atau Excel biasa Enggak apa apa oke nanti kayaknya penting mem mempelajari uh, App-nya karena ada nih software yang bisa membantu kita mendata data tersebut jadi kita lebih terbantu gitu dalam dalam penelitian kita karena data-data linguistik ini Oh my god ya banyak banget gitu. Jadi kita harus hmm. organize sehingga ya, lebih lebih rapi. Nanti mungkin nanti MLI <laughs> <undita bisa, laughs> uh, uh, untuk bisa, sama ngajarkan language itu uh, apa untuk language annotation uh, uh, bagus. Nah jadi uh, nanti mbak, mbak Diana lakukan. Nah kalau itu udah selesai mbak, itu kita tinggal analisa ya dan uh, dibuat reportnya dalam kalau ini disertasi, ya di dalam disertasi. Tapi jangan lupa kalau menurut saya sih, jangan nunggu sampai, of course, dis, disertasinya harus jalan, gitu ya. Tapi coba-coba kirim ke eh, publikasi, ya. Walaupun eh, datanya misalnya relatifnya mungkin masih misalnya 100 sampai, mungkin jangan 100 kali ya, 200 sampai 500 kata. Misalnya gitu. Itu nggak itu apa-apa lebih bagus. Korporasi gitu lumayan ya untuk bahasa yang baru. Terima kasih banyak ya semuanya dan semoga sukses semuanya okay, ya. Baik. Terima uh, kasih Ibu Siti Suarsi. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Dengan demikian saya kembalikan acara kepada Ara sebagai pembawa uh, acara. Silakan Ara. Baik Ibu Siti Suarsi. Um,